Hai guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel CPNSK official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya disini saya akan membagikan lagi preset alih musim buat kalian guys ya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 Oke lanjut ke peserta yang ketiga guys Lapor pemandangan, aku pernah dia dan aku pernah mencintai dia, tapi dia menjadi orang lain. <laughs> Oke, okay, lanjut ke episode yang keempat. Yeah. Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-6, guys. Oke lanjut ke presiden yang ketujuh Oke lanjut ke presiden yang kedelapan guys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 kita kira ngana, tidak punya Ternyata, oh, orang punya. Ma ma ma makin sekeliling yang saya rasa. Dia kata, "Buat kita kira ngana, tidak punya." Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12.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 Oke lanjut ke preset yang ke belas Oke lanjut ke preset yang ke 16 belas Walaupun aku lagu good king, tapi cintaku padamu, no acting yes. Oke lanjut ke preset yang ke-17. Prinsipnya cewek, kalau muka lu jelek tapi hati lu baik, sifat lu penolong, jiwa lu sabar, Buh, di mata cewek lu tetap jelek, bro. Oke lanjut ke preset yang ke-18. Beda usia bukan berarti tidak cinta, beda tempat tinggal bukan berarti tidak bisa, karena usia hanyalah angka, dan yang jauh hanya raga bukan rasa Oke lanjut ke preset yang ke-19 ya